Ya, sobat, Bidler. kembali lagi bersama saya di channel C Rival Kediri. Jawa Timur, oke. Kali ini uh, saya akan tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin gejluk DWP Fusion 2260. Kamu hitam non manometer, jadi ini uh, senapan anginnya tidak pakai manometer. Ya, sobat, kita gak ada ini. ini tanpa manometer, dan juga di sini uh, saya mendambakan. Untuk senapannya ini saya tambahkan uh, peredam standar, yaitu bonus dari uh, senapan angin yang beli di Jaya Air Rifle. Jadi setiap pembelian dari uh, di Jaya Air Rifle itu selalu mendapatkan peredam standarnya ya seperti ini. Saya akan mencobanya uh, seberapa uh, senyap sih uh, untuk uh, peredam standar yang bonus dari Jaya Air Rifle. Oke, langsung saja. Akan saya coba tes akurasi dan juga tes power. Dan di sana, saya sudah menempatkan dua botol hand sanitizer sebagai sasaran tembak. Dan di sana itu hand sanitizer yang sudah ada luar saya. Oke, langsung saja. Ma, e, saya menggunakan satu kali tarikan krendel oke 1,2 oke percobaan pertama e, masih gagal ya, sahabat bluer kita lanjut untuk percobaan yang kedua apakah saya bisa akurat untuk menembaknya Satu, kita langsung lanjut ke sasaran kedua ngomong-ngomong ini eh, jaraknya ini sekitar 10-15 meter ya, satu, satu dua yang pada botol kedua ini saya bisa akurat ya sahabat belaar dan untuk peredam standarnya ini e, ternyata e, senyapnya pun sekitar 50 dari peredam yang beli sendiri yang bermerek juga seperti Basnel ataupun Alvina yang tersedia di Jaya Air Eiffel. oke sahabat belaar mungkin itu saja untuk tes kali ini yaitu tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin gejluk DP Fusion 2260 dengan power, power gamu hitam tanpa manometer. Oke okay, sahabat dealer yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Airsoft. Oke okay, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam dealer